Gunung Merapi kembali memuntahkan awan panas pada Minggu siang hari ini. Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi (BPPTKG) menyatakan awan panas guguran Gunung Merapi terjadi pada pukul 13.35 waktu Indonesia Barat. Awan panas guguran Merapi tercatat di seismograf dengan amplitude 31 mm dan durasi 204 detik. Adapun jarak luncurnya 2.500 meter ke arah barat daya sedangkan arah angin saat itu ke timur. Dalam cuitannya, BPPTKG juga menyertakan video berdurasi 30 detik yang merekam pergerakan awan panas tersebut dari CCTV Panggung.